jalan-jalan teman-teman ke taman kota keliling kota Ketak, naik putar-putar yang besar gitu ya enggak kakak nggak tahu dah oh. jauh mah tuh ah tuh, tuh, tuh. ada motor ya teman-teman itu Ketak mobil kakak itu motor mobil woi mana ini woi kita ke kita sama polisi. Kan mana ada kita apain? kali Ayo kita pergi ke ke Kalin teman-teman <ged breeing> Eh. Ya ya ayo kita pergi ya teman-teman oh itu ada mobil satu lagi ayo kita pergi ke dia ke olahraga lah enggak Kita lempar ya teman-teman Kita gak bisa main bolanya Kesini eh. Kita akan main Seribu Seribu Payor ye kita menang hmm. Lagi-lagi, ya teman-teman Pemobil Pemobil, tak? Tidak Ayo, Tidak. kita akan Tidak. Beli Tidak. mobilnya Tabuk orangnya Tabuk Ayo, lah, kita Beli mobilnya masuk masuk ayo kita mas kita ke keliling keliling nah, nah. berapa ini pak oh ini lima puluh ribu nih wah mahal kah eh murah kali lah kita pergi pakai mobil. oh iya. kita apa? Apa ini? Baju kakak, Mbak. Ayo kita akan atas ada atas saja orang. Ayo kita akan lewat sini ya. Wow. Ada komatwati sini. Wow. wow. Oh, Ota, itu bukan rumah. Itu bukan jalan. Ayo kita. Eh, kita main. Kita main apa ya, matang. Matang kita Mana mana kita. Eh, mak bukan Ayo kita. Mana-mana eh, mana. Eh, kita ada. Ada kita. Oh, itu mobil kita tadi. Ya, teman-teman. Mana, mana, mana? Mana motor kita tadi? Mana, hmm? Pak? Mana, ya? Lewat, lewat. Oh, sana. Hmm. Ayo kita pergi oh itu itu itu motor kita bilang motor kita ini eh eh eh eh eh, eh. Nah, itu udah ya Nanya, Nanya, Nanya, Nanya, <pentru keneuan una varur> Ayo kita pergi, Bisa... lagi malam lagi, cepat Oke, okay, kita akan ikan rumah kita ya Tak akan lo bobo Thank you